doa pagi memohon kesembuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kepadaku kesempatan untuk merasakan hari baru pada pagi ini. Bapa dalam keadaan sakit yang aku rasakan saat ini, aku mohon kepadamu rahmat kesembuhan. Berkatilah segala obat yang aku makan. Semoga bisa membawa kesembuhan bagiku. Pada saat ini, aku juga mengucap syukur atas keluargaku yang merawat aku selama ini. Berikanlah kesabaran kepada mereka dan jagalah kesehatan mereka Bapa, pada pagi hari ini tak bosan-bosannya aku memohon belas kasihanmu kepada diriku agar engkau mencurahkan roh kudusmu agar menyembuhkan segala macam penyakit dan penyakit dalam diri saya sehingga saya dapat disembuhkan olehmu Amin